kenapa guru mendadak-diam begitu jadi maksudku adalah dalam kesulitan apapun yang dialami seseorang harus tetap tenang itu karena dewa ada di dalam hati kita, kamu mikirkan apa? Entah kenapa, nenek rasanya aku pernah mendengar suaranya, tapi entah di mana. Maka dari itu, Melakukan kewajiban dengan pikiran yang tenang. Sebarkan kasih di dunia Karena Kekerasan jalan keluarnya Diam jangan berisik Maksudku adalah Kekerasan bukan jalan keluarnya sekarang kalian bisa minta berkat pada guru satu persatu Salam guru Semoga diberkati uh, Ya kau juga maju Semoga diberkati Semoga dewa memberkati kalian Sekarang saat ini dia menghadapi ujian yang sebenarnya Dia harus menahan amarah Walaupun musuh berada di hadapannya Kau tidak bisa menikmati hidup ini, bukan? Kau harus selalu berkorban Demi meraih sesuatu dalam hidupmu berkat untuknya selama ini dia berjuang dalam hidupnya kapan dia bisa bebas setelah dia tiada seorang ibu seorang ibu itu akan selalu mencemaskan anak-anaknya selama dia masih hidup di dunia ini mari silahkan duduk masih ada orang lain yang ingin minta berkat dari guru sudah bertemu guru? Ya, syukurlah. Kalau begitu silakan masuk. Aku akan buatkan teh untuk kalian. Uh, nanti saja, Kamli. Kami buru-buru. Kami hanya mengantar Bu Manggala dan Nimboli ke sini. Penyihir baik hati. Setelah pekerjaan ibu selesai, aku akan memaksa ibu untuk mengantarku ke Jaisar. Ikanku antar ke jahitsar secepatnya Beritahu kami Jika sudah ada waktu Begitu kau telepon, Kami akan menjemput kalian Ya Salam Salam Jaga dirimu ya Hah? Jaga dirimu nak hmm? hmm. dani lih Bu, kapan kita kejahit lagi? Secepatnya, Nak, kau pasti sudah lapar. Ayo, akan kubuatkan makanan untukmu. Ayo, entah kenapa, tapi rasanya ada yang aneh. Ada apa, Dino? Di malam, malam sudah sudahku bilang kita harus tetap waspada. Bagaimana kalau Dino melihatmu di sini? Aku tahu Dino pergi untuk mencarikanmu makanan. Aku sembunyi di luar. Aku masuk setelah dia pergi. Ya sudah baiklah. Tapi ada masalah penting apa sampai kau kemari malam-malam? Sudah lama sekali Sejak kau memberkatiku sebagai istrimu, Pak Berkatku selalu bersamamu, Harki. Hari ini akan kuberi yang lain Kau pasti gembira Tunggu sebentar hmm? Uang banyak sekali Ini untukku dan Kundan Sudah lama putra kita hidup susah Dia pasti gembira setelah melihatnya Akan langsung kuberikan nanti Putra kita pasti gembira Dokter Anan menurut pendapatku sebaiknya diteliti kembali sejarah anak ini Aku yakin kalau operasinya akan berjalan dengan lancar Terima kasih, Dokter Jardis. Semoga semuanya berjalan lancar. Aku akan telepon jika memang ada masalah. Tentu, ya. Yeah. Oh, kalian sudah pulang? Aku baru saja berpikir, kenapa sampai sekarang kalian belum juga pulang? Sifam, bagaimana adikmu? Kau kembali sendirian, tidak mengajaknya. Dia tidak ikut. Katanya dia kesini jika bersama bibinya. Ibu, nimbole titip pesan pada Abi dan Kamano. Akan kuberitahu mereka. Aku permisi dulu. Aku harus bersiap untuk operasi. Uh, baik dokteran. Kalian bertemu dengan Guru Anand Maharaj? Bagaimana perasaan kalian setelah bertemu? Dia bijak. Tidak diragukan lagi. Apalagi kata-katanya sangat mendalam. Ah, ini persembahannya. Aku akan mandi dulu ya Iya, Nek, baik Anandi Bagaimana setelah kau bertemu dengan Guru Anan Maharaj? Hmm. Jagdis, entah kenapa Tapi aku merasa agak aneh di sana Maksudmu? Aku merasa ada yang tidak beres Suara guru itu sepertinya tidak asing Tapi aku tidak ingat lagi Mana aku pernah mendengarnya, tetapi kau belum pernah bertemu guru Anan Mahariskan. Lalu itulah yang membuatku bingung. Sudahlah, kau istirahat saja sekarang. Ini untuk Munah. Ada apa? Apa ada yang hilang? Iya, Bu. Aku ingat benar. Aku simpan dua rupiah di sini. Aku harus mengisi daya ponselku. Sudahlah, Ibu, berikan uang untukmu. Tidak, Bu. Sudah kubilang, jangan buatku marah. Aku tidak mau uang receh. <tuh> Dengar, Ibu tidak memberi uang receh atau membuatku marah. Lihat apa yang Ibu bawa. Ini semua untukku Uang ini banyak sekali Ini untukku bu Iya Isi daya ponselmu Beli apa saja yang kau mau Pergilah Ayo nak Untunglah dia tidak tanya dari mana uangnya Karena aku tidak bisa mencari Aku tidak bisa bohong lagi Sampai kapan aku harus merahasiakan ini? Ayah, ini bagus. Pasti cocok. Berapa harganya, Pak? Kondang belanja banyak sekali. Dari mana dia dapat uangnya? Suaranya dari kamar harki? Ada apa di sana?